tumbas bensin. gua nggak tahu deh. ini, gue jarang-jarang beli bensin di Shell. tapi bukan, tapi entahlah. kebanyakan tuh motor tuh pada belinya tuh di Shell. ambil video videonya. atau emang suasananya kali ya yang diambilnya? jadi kayak di luar negeri gitu. tapi kebanyakan tuh klub motor tuh pada ada di sini. bahkan klub sepeda itu juga titik poinnya di Shell <tuh> Shell Super 60 cash bisa juga Duka ya? dukacrot bu bu ada bu ya, bu jinjit super nah gini jadi gue mau cerita hari ini mau servis motor karena udah lebih dari beribu-ribu kilometer jadi emang udah waktunya servis sebenarnya dia nih kalau tps tuh kalau udah servis ada indikatornya kalau udah harus servis oh indikatornya nyala ini udah entar 2 minggu yang lalu udah nyala cuma karena belum gajian <laughs> jadi belum bisa ya kan buat servis dan tempat servisnya juga jauh banget harus hari Sabtu gue karena kalau hari kerja nggak mungkin jam 3 atau jam 4 dia udah tutup soalnya bengkelnya dan rumah gue di Ciputat sedangkan par eh, parkir apa sedangkan servisnya di uh, Jakarta Timur di Wisartika itu di dekat Kampung Melayu ya kalau enggak salah ya Pancoran sana lagi jauh juga, oke okay, langsung aja habis isi bensin sekalian bikin opening. Ah. Dan motor gua harus dipancal sekarang nih. akinya udah, udah harus ganti juga akinya. apa belum ganti ah, aki. Kaki apa ya? yang bagus ya biasanya. gua udah pakai motor bat, ini udah ini pakai motor bat yang sekarang udah 2 tahun lebih nih. ya tapi udah, udah nggak bisa ngangkat lagi sekarang maunya ganti oke okay deh banyak cincang jadinya bram bram bram bram kalau sepeda bram gitu, <tum> <tum> mantap banget itu berangkat 啦啦啦 ini jadi tempat service motor alias dealer DCS, the only one in Jawa Sardar nah terlihat banget ya buka-buka nice buka, -buka. buka. Ninja. Oh, itu packing nomor berapa dipakaga? Berapaan ya kalau ganti packing ya? Enggak tahu, saya tanya dulu. Hmm. Packing, paling apa lo? Di tengah ada enggak? Iya. mana? Ada. Berapa? ribu Eh, ganti deh. ya kelupaan tadi belum bikin postingan. <laughs> ya udah di jalan tengah jalan aja nih kok oke sekian uh, tadi udah diservis baik yang diganti ganti seal terus ganti kalau ternyata harus ganti packing juga ya, ini udah terus baru ganti baru terus ganti belum juga Habis berapa tadi 187? Ya udah. Oke, makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.